Halo teman-teman, dalam video ini kita akan belajar cara mengucapkan selamat tidur dalam bahasa Korea Simak videonya sampai selesai Biasanya orang Korea akan mengucapkan jaljayo atau jalja yang artinya selama tidur secara umum atau dapat juga berarti tidur yang nyenyak Sedangkan Anyongi Jumuseo artinya tidur dengan tenang Digunakan untuk ucapan formal atau kepada orang yang lebih tua Kedua ucapan tadi sangat sopan dan dihargai dalam budaya Korea Selain itu, mereka juga sering menggunakan kalimat-kalimat lain seperti John Kum Kuseo yang berarti mimpi indah. Itulah tadi beberapa ungkapan yang sering digunakan untuk ucapan selamat tidur dalam bahasa Korea. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bahasa Korea menyenangkan, bukan? Yol simi,